Di tengah tatapan tegang dari murid sembilan surga agung kemurnian istana yang tak terhitung jumlahnya Serta tatapan mengejek dari berbagai ahli gerbang Yuan Lindung perlahan melangkah maju Akhirnya, dia perlahan berhenti di tanah yang retak itu sebelum dia mengangkat kepalanya untuk melihat Lu Feng Segera, dia membuka bibirnya dan membentuk senyum Namun, senyumnya dipenuhi dengan keinginan membunuh yang tak ada habisnya Kamu siapa? Beraninya kamu mencampuri urusan Gerbang Yuanku. ku Lu Feng menatap Lindong dengan suram dan mengancam, sebelum dia bertanya dengan acuh tak acuh. "Aku di sini untuk mengalahkan kamu anjing Yuan-get." Lindong menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kilatan dingin melintas di mata Lu Feng. Dia baru saja akan berbicara ketika sepasang tetua Gerbang Yuan bergegas ke sisinya dan berkata, "Tetua pertama, orang itu tampaknya Lindong dari Dao Sek." "Oh, Wu Feng sedikit terkejut, kemudian dia dengan hati-hati mengukur Lindung sebelum dia diejek. Aku masih bertanya-tanya siapa kamu. Ternyata kamu sebenarnya adalah gelandangan yang tersesat yang diusir dari wilayah Suan Timur oleh Gerbang Yuan kami. Mengapa? Apakah kamu diam-diam kembali setelah berkeliaran di luar selama tiga tahun? Petik dua. Aku bersumpah saat itu bahwa aku akan melenyapkan Gerbang Yuan kamu. Lindung tertawa. Hanya kamu sendiri. Lu Feng tertawa, tiga anjing tua itu masih hidup, kan? Senyum di wajah Lindung perlahan menghilang. Sementara itu, mata hitamnya menatap dingin pada Lu Feng saat dia bertanya dengan suara lemah. Berat, apakah kamu mencari mati? Seorang tetua Yuan get marah ketika niat membunuh melintas di matanya. Detik berikutnya, dia sudah bergegas maju. Segera, kekuatan Yuan yang kuat menyapu tempat itu. Menciptakan pemandangan yang mengkhawatirkan. Setelah itu, pukulan habis-habisan yang kejam merobek udara dan tanpa ampun menabrak Lindong. Setelah melemparkan pukulannya ke depan, bahkan tanah di bawahnya retak, meninggalkan garis retak besar. Namun, melawan serangan ganas dari sesepuh itu, Lindung terus menatap Lu Feng. Akhirnya, tepat ketika serangan tetua itu hendak mengenai tubuhnya, dia mengangkat tangannya dan dengan lembut mengulurkannya. Bang tinju itu yang cukup kuat untuk menghancurkan gunung, hancur keras ke telapak tangan Lindong. Namun, sama seperti semua orang sedang menunggu gelombang serangan yang menakutkan menyebar, mereka tertegun ketika mereka menyadari bahwa tubuh lindung tidak bergerak sama sekali. Sementara itu, telapak tangan yang terakhir dengan lembut melilit tangan tua Yuan Get itu, terlebih lagi. Tangannya yang kelihatannya panjang tampak seperti jurang maut, karena langsung menelan serangan yang sangat keras dan langsung melahapnya. Hah, setelah menyaksikan adegan ini, tetua dari Yuan Gate itu memiliki perubahan drastis dalam ekspresinya. Sementara itu, kegelisahan melonjak ke dalam hatinya. Namun, dia baru saja akan menarik diri ketika mata acuh Lindong akhirnya berbalik dan fokus padanya. Swosh, Lindong mengambil setengah langkah ke depan. Tangannya yang panjang sepertinya menembus ruang karena langsung mendarat di kepala sesepuh Yuan Gate itu. Setelah itu, kilatan ganas melintas di mata hitamnya sebelum kekuatan meledak dari telapak tangannya. Lalu, dia tiba-tiba menekan telapak tangannya ke bawah. Bang, tiba-tiba tubuh sesepuh Yuan Gate itu mulai membengkak. Detik berikutnya, itu meledak menjadi kabut berdarah dengan ledakan keras. Setelah itu. Cahaya hitam menyala sebelum tangisan yang menyedihkan terdengar. Tetua itu baru saja akan melarikan diri ketika sebuah tangan yang panjang menembus kabut hitam dan langsung meraihnya. Mengikuti yang, tanpa belas kasihan sama sekali, lindung mengepalkan tangannya dan dengan paksa menghancurkan roh rohyuannya. Dalam waktu beberapa napas, seorang ahli tahap samsara pamungkas dilenyapkan, terbukti, dibandingkan dengan Ling Kingzu. Lindung beberapa kali lebih kejam dan tegas. Ini, beberapa murid dari Nine Heaven Supreme Purity Palace, yang mengamati pertarungan dari belakang, melebarkan mata mereka pada saat ini. Sementara itu, syok menutupi wajah mereka. Bahkan, mereka menatap sosok kurus itu seolah-olah dia adalah hantu. Lagi pula, Ling Qingzu mampu mencapai prestasi seperti itu karena dia telah menerima warisan dari penguasa istana. Namun, setelah hilang selama tiga tahun, Lindung benar-benar menjadi menakutkan ini. Kakak Lindung sangat kuat. Suruo memegang lengan halus Ling Kingzu dan berkata. Sementara itu, wajahnya yang cantik dipenuhi dengan kegembiraan, dengan emosi yang rumit di matanya. Ling Kingzu menatap punggung pemuda itu, yang dengan mudah menghabisi seorang ahli panggung samsara. Setelah itu, dia menghela nafas dengan lembut. Setelah bertahun-tahun. Dia akhirnya berada di depannya. Namun, pelatihan pahit seperti apa yang harus dia lalui untuk mencapai level ini dalam tiga tahun? Sejak hari kamu pergi, aku selalu percaya bahwa wilayah Suan Timur tidak akan lagi menarik perhatian kamu setelah kamu kembali. Ling Qingshu tampaknya tersenyum lembut. Senyum sesaat itu menyebabkan Su Ruo terpana. Apakah ada orang lain? Sambil tersenyum, Lindong menepuk tangannya. Setelah itu. Dia melihat para tetua dari Yuan Gate sebelum dia bertanya. Ketiga anjing tua itu tidak ikut. Ya, U Feng menatap lindung dengan mengancam. Sementara itu, cemohan di dalam matanya berangsur-angsur menghilang. Bagaimanapun, bahkan dia tidak bisa menghabisi ahli panggung samsara dengan begitu cepat. Oleh karena itu, jelas bahwa orang yang berdiri di depannya, bukan lagi murid Dao Sek yang sama yang pernah didorong ke sudut oleh mereka. Sepertinya kamu menjadi lebih kuat setelah tiga tahun. Namun, dengan kekuatan kamu saat ini, aku khawatir kamu sedikit naif jika kamu percaya bahwa kamu dapat melenyapkan gerbang Yuan kami, kata Lu Feng dengan ekspresi gelap. Aku tahu, kamu bajingan memiliki hubungan dengan Yimo. Namun, itu tidak masalah. Aku akan menghapus semuanya. Baik itu gerbang Yuan atau Yimo, kata Lindong sambil tersenyum samar. Kamu tahu tentang Yimo. Mata Lu Feng menyusut saat dia berkata. Alasan mengapa kekuatan gerbang Yuanmu melambung tidak diragukan lagi karena Yi Mo diam-diam membantumu. Kalau tidak, kalian hanya bisa bermimpi tentang meratakan wilayah Suan Timur. Lin Dong mengejek dan menggelengkan kepalanya. Lalu dia menatap Lu Feng dan berkata, bahkan tubuhmu dipenuhi dengan aura iblis. Sepertinya itu hanya masalah waktu sebelum kamu terkorosi oleh aura iblis. Gerbang Yuan kamu benar-benar sekelompok bajingan. Memikirkan kalau kalian benar-benar akan terlibat dengan Yimo, Berat. Aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Grit Yuan Skycutter. Cahaya hitam berkedip-kedip di mata Lu Feng. Sementara aura pembunuh yang menakutkan menyebar. Setelah itu. Campuran mengerikan aura iblis dan Yuan Power berkumpul di belakangnya seperti lautan bergelombang sebelum dia melemparkan telapak tangannya ke depan. Segera. Aura iblis raksasa itu berubah menjadi pedang bercahaya besar sepuluh ribu kaki yang merosot ke bawah dengan marah. Serangan Lufeng jelas menunjukkan bahwa kekuatannya jauh melebihi kekuatan dari para tetua lainnya. Segera, para murid dari Nine Heaven Supreme Purity Palace sangat terkejut. Setelah itu, mereka semua mulai merasa cemas. Cahaya bilah jatuh dengan cepat dan bahkan ruang kosong itu terbelah. Namun... Lindong terus memakai ekspresi acuh tak acuh. Tiba-tiba, sebuah lubang hitam besar muncul di atas kepalanya. Tepat saat bila pisaunya akan mendarat, "Cih, cahaya bila meretas lubang hitam!" Setelah itu, suara teredam muncul. Sebelum diam sekali lagi, lubang hitam masih berputar, tetapi cahaya pedang itu telah menghilang. Itu adalah pemandangan yang sangat misterius. "Apa?" Feng juga sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia menatap Lindong dengan penuh perhatian. Suaranya gelap dan dalam ketika dia berkata, "Apakah itu kekuatan yang memangsa? Kamu benar-benar memiliki simbol leluhur yang memangsa." Petik 2. Lindong tersenyum acuh tak acuh. Sebaliknya, dia perlahan mengulurkan tangannya, sebelum dia mengarahkan Lu Feng dari jauh. Akhirnya, dia mengepalkan tangannya. Swoosh ekspresi lufeng mengubah instan lindung mengepalkan tangannya tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi banyak bayangan Setelah dia dengan cepat mundur namun tepat setelah dia bergerak ruang sekitarnya menjadi terdistorsi setelah itu empat lubang hitam muncul entah dari mana dan mengelilinginya sebelum empat aliran devouring power meletus kemudian kekuatan sobek yang menakutkan langsung merobek ruang sekitarnya menjadi berkeping-keping Bang Lubang-lubang hitam berputar dengan keras. Tiba-tiba, erangan dipancarkan dari dalam. Segera setelah itu, gelombang kekuatan Yuan yang menakutkan meletus. Sebelum penjara yang dibentuk oleh lubang hitam itu dihancurkan secara brutal. Lalu, Lu Feng terhuyung keluar. Meskipun teknik distorsi lubang hitam ini yang lindung pelajari dari Devoring Master sangat kuat, Lu Feng bukan individu biasa. Karena itu, meskipun dia menderita luka-luka, dia tidak terbunuh oleh Lindong dalam satu serangan. Kamu memang memiliki simbol leluhur yang memangsa. Pada saat ini, Lu Feng akhirnya yakin akan fakta ini. Lagi pula, tidak ada apapun di dunia ini yang bisa meniru daya Devouring yang unik. Lindong tersenyum, tapi dia tidak membantah tuduhan itu. Tidak seperti sebelumnya, tidak ada lagi kebutuhan baginya untuk menyembunyikan fakta bahwa ia memiliki simbol ancestral. Bagaimanapun. Kekuatannya yang tangguh memastikan bahwa ia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Jadi bagaimana jika kamu memiliki simbol leluhur yang memangsa? Apakah kamu berpikir bahwa aku takut padamu? Petik 2. Lu Feng memiliki ekspresi yang sangat bengkok. Sementara itu, cahaya hitam di matanya tumbuh semakin kuat. Sementara kejahatan brutal menutupi wajahnya. Tiba-tiba... Dia mengambil langkah ke depan sebelum aura iblis naik dan berubah menjadi sosok iblis besar 10.000 kaki di belakangnya. Heaven Yuan Devil Fish Raungan rendah dilepaskan dari tenggorokan Lu Feng. Saat ini, jelas bahwa dia telah melepaskan kekuatannya hingga batasnya. Setelah semua, ia mendeteksi aroma berbahaya dari tubuh Lindong. Tubuh Lu Feng menarik diri sebelum langsung melompat ke sosok iblis besar itu. Selanjutnya, Dua lampu merah-merah meletus. Kemudian, sosok iblis itu mengayunkan tangannya yang besar di depan tinju yang berisi kekuatan menakutkan yang bisa menghancurkan dunia, mengayunkannya dengan marah ke arah Lindong. Bang bang, sebelum serangan itu mendarat di tanah, angin tinju yang menakutkan sudah mengguncang ruang sampai menjadi terdistorsi. Bahkan, pulau terapung tempat mereka berada bergetar sampai mulai runtuh. Karena jatuh dengan cepat, semua orang sangat terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini Lindung mengangkat kepalanya Murid-muridnya mencerminkan kepalaan iblis besar itu Yang mendekat dengan cepat Lalu, dia perlahan mengulurkan lengan kanannya Segera, cahaya hitam dan kilat menyala Segera setelah itu, lengan kanannya mulai mencair Sementara itu, cahaya hitam dan busur petir terus menari di lengannya dan orang bisa samar-samar melihat dua simbol kuno mengambang di lengannya yang dilikuidasi. Di masa lalu, Lindong hanya bisa menggunakan dua simbol ancestral untuk mencairkan jari-jarinya. Namun, setelah kekuatannya meningkat, dia sekarang bisa mengubah seluruh lengannya menjadi seperti itu. Tentu saja, ini berarti serangannya jauh lebih mematikan daripada sebelumnya. Aku akan mulai menyelesaikan skor dengan Yuan Get mulai dari kamu, anjing tua. Bang, kaki lindung tiba-tiba menginjak tanah. Kemudian, tubuhnya langsung berubah menjadi sinar cahaya. Ternyata dia benar-benar menyerbu ke arah kepalaan iblis itu dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menghindar. Dari kelihatannya, dia jelas berencana untuk bertarung langsung dengan Lu Feng. Para murid dari Nine Heaven Supreme Purity Palace dengan cepat menekan bibir mereka dengan erat dalam sikap terkejut. Bahkan, bahkan Su Ruo pun khawatir. Sebaliknya, hanya Ling Qingzu yang tetap tampak tenang. Namun, dia tanpa sadar mengepalkan tangannya. Swoosh, dua sinar cahaya menakutkan melesat melintasi langit. Di saat berikutnya, mereka tiba-tiba bertabrakan di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, seolah-olah seluruh dunia bergetar. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1202 menunjukkan kehebatan. Ledakan. Gelombang kejut energi yang tak terlukiskan dengan cepat berdesir melintasi langit. Dalam menghadapi gelombang kejut ini, perasaan terdistorsi yang kuat muncul di daerah tersebut. Pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya menatap dengan saksama pada sumber gelombang energi yang menyebar. Para murid sembilan surga agung Istana Kemurnian Erat mengepalkan tangan penuh keringat mereka. Mata Ling Qingzu juga terfokus pada langit. Sesaat kemudian, mereka tiba-tiba berkonsentrasi. Orang bisa melihat sinar cahaya keluar dari asal-usul gelombang kejut energi dan tiba-tiba melesat ke atas. Tinju iblis besar benar-benar hancur berantakan oleh serangan sinar cahaya. Swoosh! Tangan iblis hancur dimanapun sinar cahaya berlalu. Ruang di sekitarnya terdistorsi saat sinar cahaya melesat ke arah sosok iblis besar di langit. Mengaung! Sosok iblis dengan jelas merasakan kekuatan sinar cahaya menuju ke arahnya. Raungan marah segera terdengar. Orang hanya bisa menyaksikan Ki Iblis mengerikan berkumpul di depannya, berubah menjadi arai cahaya Ki Iblis besar. Arai cahaya dipenuhi dengan iblis-iblis jahat, namun sinar cahaya tetap secepat bahkan saat menghadapi pertahanan yang tangguh. Lindung muncul di depan arai cahaya dalam sekejap. Cairan petir hitamnya seperti tangan itu, seperti pedang tajam yang bisa membelah langit. Ini ganas, mencambuk ke depan, dan banyak menabrak arai cahaya Ki Iblis. Ledakan, suara rendah dan dalam bergema di langit ketika kedua kekuatan bertabrakan. Baut petir hitam yang tak terhitung jumlahnya ditumpahkan dari tangan Lindung dan dengan panik mengecam susunan cahaya ki iblis. Lindong, apakah ini yang kamu miliki? Kamu benar-benar berencana untuk membalas dendam pada tiga tuan sekte Yuan Gate kami dengan kemampuan menyedihkan. Kamu benar-benar tidak tahu batasmu. Sosok iblis itu meraung ke langit sementara keduanya terjebak dalam jalan buntu. Tawa Lufeng yang keras dan mengejek menyebar dari dalam raungan. Terlalu dini bagimu untuk bahagia. Mata Lindong acu tak acu saat dia menatap sosok iblis yang meraung. Tangannya yang seperti cairan tiba-tiba mengepal dan dua simbol kuno perlahan muncul. Setelah itu, mereka terjalin satu sama lain dan kilat hitam menyilaukan meledak dari lengan Lindong. Bang. Lindung perlahan menarik tangannya, sebelum mengirimkannya menghancurkan ke depan lagi sesaat kemudian. Ini sangat menabrak arai cahaya ibliski. Retak, kali ini. Pertahanan yang menakutkan dari arai cahaya aura iblis tidak efektif. Lengan seperti cairan Lindung langsung menembus arai cahaya dan merobeknya. Kamu, dengan pembelaannya hancur, Lu Feng tanpa sadar berteriak. Ada beberapa kejutan dalam suaranya. Dia telah menuangkan semua kekuatannya ke pertahanan ini. Namun, itu sebenarnya masih tidak dapat memblokir Lindong. Swoosh, Lindong tidak memberi Lu Feng kesempatan untuk mengatur nafas. Tubuh Lindong bergerak dan dia langsung muncul di depan sosok iblis. Sebuah pukulan terbang ke depan saat cairan seperti sinar petir hitam tiba-tiba keluar dari tinjunya. Sinar petir hitam itu seperti bintang jatuh ketika melesat melintasi langit dan menabrak sosok iblis besar. Setelah itu, pekikan yang menyedihkan tiba-tiba terdengar. Sinar petir hitam telah menembus melalui sosok iblis. Iblis-iblis tampaknya menutupi langit dan tanah saat itu menyebar dengan gila dari dalam sosok iblis. Setelah itu, sosok iblis dengan cepat memucat dan tubuh Lufeng sekali lagi muncul dalam pemandangan semua orang. Namun, sekarang ada lubang berdarah yang dalam di dadanya. Wajahnya yang awalnya gelap dan menyeramkan telah menjadi putih-pucat sementara mata dinginnya dipenuhi ketakutan. Kamu, kulit Lu Feng tampak seperti lilin ketika dia menatap Lindong, yang telah mengungkapkan dirinya di langit di dekatnya. Lu Feng tidak pernah membayangkan bahwa bahkan dengan kekuatan penuh, dia akan begitu cepat dikalahkan di tangan Lindong. Bagaimana ini mungkin? Lu Feng bergumam, dia adalah individu yang kuat yang telah melakukan kontak dengan reinkarnasi, kecuali jika para ahli puncak tahap reinkarnasi itu, akan sulit bagi orang lain untuk mengalahkannya. Namun, pertarungan belum dimulai sebelum dia benar-benar dikalahkan. Bagaimana dia bisa menerima ini? Kakak Lindong telah menang. Su Roo dan yang lainnya di belakang tidak bisa menahan tangis gembira ketika mereka melihat adegan ini. Mata mereka juga dipenuhi kejutan. Mereka secara pribadi telah menyaksikan kekuatan Lu Feng sebelumnya. Dan bahkan penguasa istana dari sembilan surga tertinggi istana kemurnian mereka telah dikalahkan olehnya. Itu tidak terduga bahwa bahkan individu yang kuat seperti itu bukan tandingan Lindong. Tampaknya bahaya yang dihadapi oleh istana kesucian tertinggi sembilan surga akhirnya akan diatasi hari ini. Tangan Ling Qingzu yang mengepal erat juga diam-diam santai pada saat ini. Telapak tangannya tampak agak lembab. Tetua pertama, apakah kamu baik-baik saja? Tiga tokoh ditembak dari kam gerbang Yuan dan dengan cepat tiba di samping Lu Feng. Syok mewarnai mata mereka saat mereka menatap luka-luka yang terakhir dan dengan cepat bertanya. Lu Feng mengepalkan giginya dan menggelengkan kepalanya. Dia dengan cepat melambaikan tangannya dan meraung. Semua murid Yuan Get mendengarkan. Cuci sembilan surga istana kemurnian tertinggi dengan darah. Petik 2. Kalian bertiga. Ikuti aku dan hentikan bocah kecil ini. Wu Feng melirik tiga tetua yang tersisa di sampingnya. Setelah kehilangan sebelumnya, jelas bahwa dia tidak berani mengambil lindung sendirian. Dimengerti, para murid gerbang Yuan yang tak terhitung jumlahnya meraung serempak setelah mendengar ini ketika cahaya hitam jahat melonjak di mata mereka. Setelah itu, aura pembunuh yang kuat meletus sekali lagi ketika mereka melonjak menuju murid sembilan surga agung kemurnian istana seperti banjir. Pandangan dingin melintas di mata Ling Kingzu ketika dia melihat gerbang Yuan menerjang ke arah mereka lagi. Dia akan turun tangan ketika lindung di langit yang jauh di atas tersenyum samar. Dia dengan lembut melambaikan tangannya, dan suara acuh tak acuh perlahan menyebar di langit. Para anggota gerbang Yuan telah dirusak oleh Ki Iblis, membunuh mereka semua. Swosh swosh swosh. Suara angin ribut tiba-tiba muncul dari jauh saat suara lindung terdengar. Selanjutnya... Beberapa sosok muncul di langit di atas banyak murid sembilan surga agung kemurnian istana. Sekelompok orang berdegenerasi, untuk benar-benar berkolusi dengan Yimo. Mati untuk dosa-dosamu. Petik 2, aura mengerikan membentak saat sosok itu muncul. Yuan Power tanpa batas berubah menjadi banyak tirai cahaya saat mereka melambaikan lengan baju mereka. Tirai cahaya melindungi murid sembilan surga agung istana kemurnian di dalam mereka. Aura apa yang kuat? Semua orang-orang ini ahli Dao Sekte, Su Rou heran ketika dia melihat sosok yang tiba-tiba muncul di langit. Dia bisa merasakan bahwa setiap aura ini tidak lebih lemah dari tuan istana mereka. Beberapa dari mereka terlihat sangat asing. Mereka seharusnya tidak menjadi ahli dari wilayah Suan Timur. Mungkin, mereka adalah ahli yang dibawa Lindong. Ling Kingsu sedikit mengernyit. Segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan menjawab. Para ahli dibawa kembali oleh kakak laki-laki Lindong. Suru kaget, para ahli tingkat puncak ini akan memiliki status tinggi di dimanapun mereka ditempatkan. Memikirkan kakak laki-laki itu, Lindong sebenarnya bisa mengundang mereka ke sini. Swash-swash, orang-orang yang muncul secara alami adalah Martin kecil, sesepuh pertama Zuli dan yang lainnya yang mengikuti Lindong. Mata mereka melayang ke arah murid-murid gerbang Yuan saat mereka muncul. Mayestik Yuan Power melonjak ketika mereka melempar ke depan. Serangan kuat menghancurkan para murid gerbang Yuan, menyebabkan mereka tidak lagi mampu maju lebih jauh. Ini, ekspresi Lu Feng dan Geng akhirnya berubah drastis ketika mereka melihat ini. Kekaguman melintas di mata mereka ketika mereka menatap para ahli dengan aura menakutkan di belakang Lindong. Tetua pertama, Lindong benar-benar membawa kembali begitu banyak orang kuat. Seorang tetua Yuan Get berkata dengan suara kaget. Dia bisa mendeteksi perasaan berbahaya yang intens dari orang-orang itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tetua yang lain dengan tergesa-gesa bertanya. Mereka sudah benar-benar kehilangan keuntungan apapun yang mereka miliki dengan penampilan kelompok Lindong. Ekspresi di mata Lu Feng berubah dengan cepat. Dia mengepalkan giginya dan berkata, Tarik, Lindong, tunggu saja. Setelah tiga Yuan get master aku sekte keluar dari retret mereka, dao sekte kamu pasti akan hancur. Wu Feng meraung dengan marah. Setelah itu, dia langsung berbalik dan mundur. Sikap itu menunjukkan bahwa dia tidak bisa diganggu dengan murid-murid gerbang Yuan itu. Mengapa kamu pergi sekarang karena kamu di sini? Lin Dong menatap kelompok Lu Feng yang siap untuk kembali dan berkata dengan senyum tipis. Lu Feng benar-benar mengabaikan ini. Dia berbalik dan pergi, bertindak dengan sikap tegas yang tidak biasa. Namun, mereka merasa langit tiba-tiba menjadi sedingin es ketika mereka hanya menempuh jarak sepuluh ribu kaki. Salju melayang ke bawah dan menutupi tempat itu. Ini buruk. lufeng Feng memiliki perubahan ekspresi setelah melihat ini. Dia buru-buru mengangkat kepalanya. Selanjutnya, mereka melihat sesosok tubuh yang malas duduk di atas pohon pinus yang berdiri di atas gunung tidak jauh dari situ. Rambut panjangnya yang berwarna biru es berserakan. Matanya yang biru sedingin es mengandung rasa dingin yang lebih besar daripada salju. Itu Ying Suan Dao Sekte. Kelompok Lu Feng terdiri dari para ahli top dari Yuan Gate. Setelah setahun bersilangan pedang dengan Dao Sekte, mereka secara alami mendengar tentang individu yang sangat kuat ini yang praktis muncul entah dari mana. Karenanya, ia segera mengenalinya. Di atas pohon pinus, mata Ying Huan-Huan yang cantik menatap mereka. Dia perlahan-lahan berdiri dan menginjak udara ketika lotus es terbentuk di bawahnya satu per satu. Setelah itu, dia menekankan jari panjangnya ke udara yang kosong. Dinding segel es. Kepingan salju dengan kencang berkumpul pada saat ini. Setelah itu, mereka berubah menjadi empat dinding es yang membentang ke arah langit di sekitar empat kelompok pria Lu Feng. Menyegel semua jalan mundur, Bang Bang. Kelompok Lu buru-buru melepaskan banyak serangan setelah melihat ini. Namun, mereka tidak dapat memecahkan dinding es. Tubuh Lindong melintas dan muncul di atas dinding es. Dia melihat kelompok empat yang telah terperangkap di dalam. Ekspresinya tetap acuh tak acuh ketika dia mengepalkan tangannya dan sebuah tablet batu mini muncul di dalamnya. Itu adalah Grid Desolate Tablet yang telah disempurnakan Lindong. Tenang. Ketiga anjing tua itu akan menemani kalian semua segera. Lindong berkata dengan suara lemah. Segera setelah itu, dia melambaikan tangannya. The Great Desolate Tablet mendesis dan berkembang. Tumbuh hingga ukuran 10.000 ribu kaki. Ria kuno tak berujung menyebar dari bawah tablet. Di bawah tekanan ini, Ki Iblis di dalam tubuh kelompok Liu Feng tersebar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Bang! Suara berderak dan berderit meletus dari seluruh area seolah-olah itu tidak mampu menangani beban berat saat tablet batu yang luar biasa turun. Kuan Sekte, selamatkan kami. Tablet batu itu menekan ke bawah saat rasa takut akhirnya muncul di mata Lu Feng. Setelah itu, dia berteriak dengan suara serak. Bang, seluruh langit tampaknya tiba-tiba dengan cepat terdistorsi saat lolongannya terdengar ketika tangan perak raksasa langsung menjangkau dari dalam. Setelah itu, sebuah tinju mematahkan banyak lapisan dinding es dan meraih kelompok lufeng. Anjing tua Yuan Get, apakah kamu akhirnya akan campur tangan? Sebuah tatapan tajam naik di mata lindung begitu tangan raksasa itu muncul. Sementara suara sedingin es bergema di langit. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku. Amwah amwah dada